Ada yang menghina Al-Quran, ada yang menistakan Al-Quran, ada yang menginjak-injak Al-Quran. Tapi, ya hati orang tersebut akan marah, akan bangkit untuk menghancurkan siapapun yang menistakan Al-Quran. Tapi... Jangan ke tetangga sebelah, ada Al-Quran dihina cicing baik. Al-Quran dihina cicing, cicing baik. Keluarga Nabi dihina cicing. Bendera tauhid dihina, dinistakan di tangkap-tangkap cicing. Cicing baik. Ayan tuh. Ayo tuh, ada ini ngosong. Karena tahu telah ada lebih dulu sebelum ada merah po, merah putih santri yang punya nyali, betul? Yur. Sedikit santri yang punya, Yali. yang punya nyali. Terus bagaimana caranya saat biar kita punya nyali? Kumpul sama ulama-ulama yang berani menyampaikan kebenaran. Imam besar Banten, ya Haji Buya Kurtubi Jelani, salah satunya. Nah, saya mengidolakan beliau dari dulu, dari saya belum dari saya belum belum sampai saat ini saya mengidolakan beliau untuk daerah Banten. Kalau nah, untuk nasionalnya, kita mengidolakan imam besar, algoritik, betul. Nah, jadi di rumah, Bu, kasih ke kita punya anak untuk mengidolakan sosok daripada keluarganya Nabi, yaitu Habaib. Kalau ulama-ulama yang istiqomah. Nah insyaallah kalau anak kita sudah mengidolakan habaib. Mengidolakan daripada ulama yang istiqomah. Itu anak punya giro. Kalau dalam kitab adab suruh murid imam haddad. Dijelaskan bakisnya itu akan keluar. Daripada hazal ba'is. Min jundulloh fi batinati. Bahwa ba'is itu akan bangkit. Di saat anak-anak tersebut mempunyai dorongan. Mempunyai cambukan Apa? Yaitu ulama-ulama yang menjadi idolanya. Habib yang menjadi idolanya. Sampai sini jelas. Habis ini jelas bisa dimengerti. Nah, yang terakhir daripada didikan Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, Bobamin Bu didik kita punya anak untuk mencintai Al-Qur, meneladani Al-Qur, menjaga Al-Qur memahami Al-Qur'an, anak bu, anak nih seluruhnya, seluruhnya yang ada di dunia, kalau orang udah cinta Al-Qur'an, udah merindukan Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengadani Al-Qur'an, mengambil daripada nasihat, nasihat ilmunya dari Al-Qur'an, maka suatu saat nanti, jikalau ada yang menghina Al-Qur'an, ada yang menistakan Al-Qur'an, ada yang menginjak injak Al-Qur'an, Allah, hati orang tersebut, nggak sebelah ada Alquran dihina cicing baik Alquran dihina cicing cicing baik keluarga Nabi dihina cicing bendera Tauhid dihina dinistakan ditangkep tangkepin cicing cicing baik ayentuk ada ini maksudnya bendera Tauhid telah ada lebih dulu sebelum ada merah bu. Merah putih, mereka yang bilang Islam radikal, Islam teroris, apalagi FPI dibilang radikal, FPI teroris, mereka itu tidak pernah ada lebih dulu saat ada bencana tsunami di Aceh tahun berapa? 2004, 2005, 2006, 2005. 2000 2004, 2005, siapa yang lebih dulu ada di lokasi bencana? Kurang kompar, siapa yang lebih dulu ada di lokasi bencana? FPI terus tragedi Palu siapa yang lebih dulu ada bencana lombok bencana pandeglang bencana tsunami bencana gempa bencana kebakaran bencana kemarau siapa yang lebih dulu hadir kenapa FPI yang dibilang radikal Kenapa FPI yang dibilang teroris, FPI mereka nggak ada digaji? Semua visinya dan semua laskarannya ada yang digaji. Enggak ada, ada. Walaupun secara organisasi dalam peraturan daripada daripada Dispora atau apa apa Litbang, Bang teman ke ke Kementerian daripada politik dan apa ormas itu ada anggaran untuk setiap ormas minimal turun dari Pemda karena ada anggaran yang diambil dari APBD. Anggaran dasar daerah, nah itu turun setiap ormas minimal Satu tahun itu turun 50 juta FPI dari tahun 98 udah 21 tahun sampai saat ini Tidak pernah mengambil uang pemerintah Kira-kira FPI bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Siap dukung perjuangan FPI Kurang kopak, siap dukung perjuangan FPI Tampil! Walaupun FPI mau dibubarin, saudara FPI mau dibubarin. Kalau FPI dibubarin gimana? Jangan, jangan perang Kalau FPI dibubarin nggak apa-apa, bubar aja Karena FPI artinya front pembela Islam ya Dibubarin ke Habib Rizik Bikin lagi front pelindung Islam FPI, FPI juga FPI-nya front pelindung Islam Dibubarin Bikin lagi front penjaga Islam Harga barang tentu akut, betul. Dari zaman dulu, dari zaman Sultan Hasanuddin Al Alpantani terus turun lagi ke Sultan Agung Tirtayasa terus turun lagi Sangwana Mansur, Sangwana Nusuf, mereka itu udah ngalamin yang namanya diadu domba sama Belanda Di warga Banten saya sadar, saya yakin, warga Banten pasti pinter dan cerdas untuk mana yang diikuti dan mana yang ditinggalkan Betul? Jadi salah kalau orang-orang musuh-musuh Islam, musuh negara mau, mau ambil daripada Indonesia Indonesia selama ratusan tahun, 400 tahun bahkan lebih Indonesia diajak itu karena satu hal bu. Indonesia dijajah itu karena sumber daya alam Indonesia ini kaya, berlimpah, Belanda, VOC, Portugis lebih dulu, Portugis lebih dulu masuk ke Indonesia, itu karena mengambil rempah-rempah, apa yang diambil? Hancur, jahe, terus apa lagi? Rempah-rempah, kayak tebakau, cengkeh itu diambil dari Indonesia. Portugis, Portugis telah tumbang melawan kerajaan-kerajaan Indonesia yang bersatu, datang lagi VOC Belanda, VOC Belanda tumbang juga di zaman Sultan Agung Tertayasa, Sultan Agung Tertayasa ini punya anak-anaknya di domba sama VOC, dengan syarat apa, ini, ini kamu punya anak, kebijakan-kebijakan ayah kamu ini salah, kamu aja yang ambil, itu kata Belanda, jadi Belanda memang sudah punya andil untuk mengadu domba anak cucu bang bangsa, berarti orang kalau kena daripada virus atau doktrin ini Belanda, di bahaya, jadi sama tetangga kanan kiri, maunya musuhan terus jangan-jangan dia keturunan <San> keturunan <San> londok Irang <San> betul nggak? nah terus sampai mana? Belanda-Belanda tumbang, turun lagi Jepang nah saat zaman penjajahan Jepang itu dipegang oleh, daripada hadur tuseh Mbah Hasim Azhari, beserta ulama-ulama lainnya, bagian barat, bagian timur nah, sampai-sampai sehingga hari ini mengeluarkan fatwa bahwasanya jihad melawan penjajah adalah fardu'ain. ain. Zaman itu, zaman, zaman itu, jadi wajib perang lah. Kalau semuanya ini fardu'ain, ain, kita wajib perang. Sampai sini jelas. Eh, hey, sampai sini jelas. <tuh -tuh. Sampai beran dari golongan wanita yang menjadi mujahidah adalah Sumayah binti Amr bin Yasar. Pemudi-pemudi Islam khususnya daerah harus teladan nih beliau. Jangan teladan nih artis ria-ricis. Riyariz. <tuh> ini teladanin teladanin, ini gak jelas teladanin, lemin ho atah halilintar teladanin ini gak jelas ketika nabi Muhammad s.a.w. jelas, mantasnya um, babi kaum siapa orang yang menyerupai suatu kaum maka dia akan disamakan dengan kaum tersebut kalau di alam dunia kita menyerupai mengikuti, meneladani orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang kita nanti di akhirat akan dimurkai sama dikumpulkan dengan mereka, sampai sini jelas hey, sampai sini jelas, saya pesan betul kepada wanita-wanita yang ada di baros nih, hey, kehormatan, kehormatan kalian lebih berharga, harga diri kalian lebih berharga jangan sampai kehormatan dan harga diri kalian jual dengan, apa, dengan daripada menjual nomor handphone kalian di Facebook Sosial media, ini perempuan zaman sekarang begini nih, dengerin, perempuan zaman sekarang begini, kotak profilnya di screenshot, terus di screenshot, terus dia posting di Facebook atau di Instagram. Apa captionnya? Kuih, gaskan. <tik>